Halo sahabat kau petani dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Di video kali ini kita akan membahas tentang Musuh Alami di Lahan Pertanian Musuh Alami adalah organisme yang ditemukan di alam yang dapat membunuh serangga sekaligus melemahkan serangga sehingga dapat mengakibatkan kematian pada serangga, dan mengurangi fase reproduktif dari serangga. Musuh alami biasanya mengurangi jumlah populasi serangga, inang atau pemangsa, dengan memakan individu serangga. Musuh alami terdiri dari tiga golongan, predator, parasitoid, dan patogen. Predator merupakan hewan, baik serangga, laba-laba, hewan melata, amfibi maupun mamalia yang memangsa hama. Parasitoid merupakan beberapa jenis serangga yang menjadikan hama menjadi inang untuk tumbuh. Biasanya parasitoid akan meletakkan telur pada tubuh hama dan pada saat telur itu menetas, nimfa akan hidup dan menjadi parasit yang tumbuh di dalam tubuh hama hingga hama tersebut mati. Patogen adalah organisme lain yang bisa menyebabkan hama menjadi sakit lalu mati. Beberapa jenis patogen yang dikenal adalah jamur, virus, nematoda, dan bakteri. Namun di video kali ini akan dibahas musuh alami dari golongan predator. Musuh alami dari golongan patogen dan parasitoid akan dibahas di video selanjutnya. Predator Sebenarnya ada ribuan spesies predator yang hidup di alam yang memangsa hama-hama pertanian. Namun di video ini akan membahas beberapa yang biasa ditemui di lahan pertanian Indonesia, yang mungkin selama ini banyak petani yang kurang tahu dan malah menganggapnya hama. Beberapa hewan yang masuk kategori musuh alami dari golongan predator adalah laba-laba. Perlu diketahui, semua jenis laba-laba merupakan musuh alami. Jadi bila terlihat ada laba-laba di lahan pertanian, sangat direkomendasikan untuk tidak membunuhnya. Laba-laba bisa memakan hama serangga apa saja, dari kutu daun, ulat gerayak, kupu-kupu, wareng, del, burung hantu atau tito alba. Tito alba merupakan salah satu burung predator atau burung pemangsa yang dapat memangsa kelompok burung dan mamalia kecil. Salah satu hewan yang umum dijadikan mangsa oleh tito alba adalah tikus. Dalam semalam tito alba mampu membunuh 5-8 ekor tikus. Belalang sembah. Belalang sembah adalah predator dan pemakan daging. Sebagian besar tercatat sebagai kanibal yang akan memangsa jenisnya sendiri. Belalang sembah terkenal sebagai predator yang rakus. Ini membuat belalang sembah sebagai musuh alami yang sangat efektif dan menguntungkan. Kepik Predator satu ini biasanya memakan hama berupa serangga kecil seperti kutu kebul, kutu daun, trips dan banyak lagi. Bahkan larva kepik memiliki makanan utama yang serupa dengan kepik dewasa. Seekor kepik dewasa dapat memakan 50-60 apits dalam sehari. Jangkrik Jangkrik merupakan musuh alami yang efektif untuk berbagai macam hama. Jangkrik dewasa merupakan pemangsa telur, nimfa dan wereng. Beberapa jenis hama yang menjadi favorit jangkrik adalah telur penggerek batang, ulat gerayak, penggulung daun, wereng batak coklat, wereng hijau dan masih banyak lagi. Semut. Ada sekitar 12.000 spesies semut yang diketahui. Jenis makanannya pun beragam, mulai dari nektar tanaman, biji-bijian sampai daging. Semut pemburu akan memburu mangsa berupa hama pertanian seperti ulat, kutu Kumbang dan berbagai macam serangga lain. Semut api merupakan salah satu semut pemburu. Satu koloni dapat dihuni ribuan semut. Mereka biasa bersarang di bawah tanah kering dan tempat lain. Kumbang, tomcat, kumbang macan, kumbang tanah, kumbang botol adalah beberapa contoh kumbang yang bermanfaat sebagai musuh alami. Capung. Japung adalah salah satu predator yang sangat rakus. Seekor capung dewasa bisa mengkonsumsi 30 sampai ratusan wareng dan serangga lain setiap hari. Ada lebih dari 5.000 spesies capung di dunia, dan sebagian besar hidup di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Capung bisa dimanfaatkan petani untuk mengendalikan bermacam-macam hama, terutama di persawahan. Larva capung yang hidup di air akan memangsa wareng yang jatuh ke dalam air atau serangga lain yang ukurannya lebih kecil. Sedangkan capung dewasa akan memangsa hama lain di atas permukaan air, mulai dari wereng hingga kupu-kupu. Terima kasih sahabat petani telah menonton video ini. Terus dukung channel petani dengan subscribe, like, share dan komentarnya agar kami selalu semangat dan terus update. Salam dari seorang petani. Kupetani.